Cerita lama Tapi karena dia Kau hapus Apu nama Mungkin sabarnya Kekurangan Hingga kau lepas sapu tangan Biar sudah Teng dua pukis sayang indah, saya kopi dengan dia buat hati ni tersiksa. Ada sayang bah, hati ni bukan tisu, habis kau pakai langsung kau buang begitu. Kau bikin saya terluka, hati ni tambah susah, kau terkasihan saya. Tapi cara apa, -apa. saya rela kau pergi dengan dia? Yang kau suka, saudara, kau pergi dengan dia. Asalkan kau bahagia, tapi jangan lupa cerita lama. Susah dan senang, tong sama-sama. Hei, baby, kau dengar saya bilang sempat cerita hilang. Kenapa kau pergi? Terbilang, biar sahatnya terbimbang. Biar sayang dapat masa luka. kau, sujanji baru kau pergi. Lama berjuang tapi kini setemui jalan yang buntu Janji manis kau kasih dan itu yang sekarang saya tuntut Coba dengar bukan saya mengemis Kau kubur semua jadi yang setia Sutra benar sahati menangis Di saat sudah dan dia Janji setia yang pernah kau bilang Sekarang kau lupa hingga kau menghilang Berharap cerita selalu sabawa dan buat kau senang Kau subagi dan sekarang sa tersingkir Oke okay, sutra papa terima kasih pernah hadir Pernah kau bilang kau kan setia Tapi semua kau ko rubah kopi bideng dia Cinta yang untuk kau bagi dua Biar sudah sayang kau lupa hey, sesadar sa mungkin karena sa kurang. Kau dengar janji ngatuk mau pulang Karena sabu cinta kau subuan Dan bisa yang kau bilang Su hilang sekejap Kau ku cinta su Masa kau